Baiklah, bersabarlah. lari menahun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ke kabar pertama, para sahabat, ya kita lihat di sini ada sebuah ujian spesial banget nih yang diunggah oleh Kak Imran Ismail, yang mana memposting postingan foto, banderi, para sahabat yang ikut serta juga dalam acara upacara. adat Rizky bilang, "Masya Allah, disenyumin orang Padang nih." Wow! <laughs> Luar biasa, senyuman Bang Dery mampu membuat kita juga ikut tersenyum bahagia, ya, sahabat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian pernikahan Mas dan Bilar selalu dilancarkan. Amin. Ya, Robbal 'alamin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Bang Bensi Kumbang yang tentunya mengunggah sebuah video, para Ya, bersama keluarga besar nih masya Allah tentunya para kakak-kakak rizki bilar yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia para ya ada kalimat caption juga dituliskan dilarang keras lihat perut kata bang Ben ya aduh luar biasa sahabat ya tentu postingan tersebut banyak sekali komentar salah satunya dari akun polisi Leslar menyatakan oh jadi ini toh yang katanya nganu masya Allah sahabat ya luar biasa mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Rizki bilar maupun Lesti tijora dan ke kabar berikutnya persabat ya banyak sekali yang bilang bahwa acara upacara pengajian besok tidak live ini ada sebuah penjelasan yang diunggah oleh sendar putih bilar penjelasan langsung dari Pak Otis persabat ya Rangkaian pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, prosesi pengajian, sampai acara adat siap digelar. Kita lihat ke slide selanjutnya. Di sini diunggah oleh Fimela.com uh, Jakarta, tahapan demi tahapan menuju pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora, runut dilakukan melanjutkan rangkaian cinta abadi Leslar yang telah digelar pekan lalu. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun akan menuju tahap selanjutnya. Bertema Cinta Abadi Leslar Spesial Pengajian dan Upacara Adat dimulai pada hari Sabtu 14 Agustus 2021. Rangkaian acara dibuka dengan bahagia lahir batin pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan prosesi pengajian dan pengajian menuju halal. Sementara di hari kedua rangkaian acara pernikahan Rizky dan Lesti, yaitu Minggu 15 Agustus 2021 pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat, dan akan diadakan upacara adat malam Bayinai. Persahabatiah ya, Pengajian merupakan momen sakral yang bisa dilakukan oleh masing-masing calon mempelai sebelum hari besar ungkap Otis Sahijari, Vice President Direktur Antv Persahabatiah. Ini adalah penjelasan rangkaian acara besok oleh Pak Otis Persahabat ya, disimak dan tentunya dipahami. Doakan saja mudah-mudahan Persahabat tiha ya, Acara Leslar selalu diberikan kelancaran dan kita lihat juga Persahabat. Di sini ada sebuah Penjelasan kembali, acara dilanjutkan dengan prosesi pengajian dan pengajian menuju halal yang meneriski sepi dan lesi Kejora akan melaksanakan proses pengajian dan juga meminta izin kepada kedua orang tua masing-masing, dipandu oleh Rafi Ahmad dan Vega Darwanti. Masya Allah, persahabat ya, hostnya Rafi Ahmad dan Vega Darwanti, Uta Suki dan Mamah Dedeh turut hadir untuk memberikan wejangan dan tausiah mengenai pernikahan Masya Allah luar biasa. Tentu para sahabat ya, penggemar Leslar yang beruntung dapat berpartisipasi mengikuti proses acara secara virtual tuh Wow, tentunya makin bangga dan makin bahagia kepada juala kita para sahabat, yang mudah-mudahan Tentu semua rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dilancarkan dan disukseskan dan berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan yang mana dari IG-nya Kanova Pratiwi baru saja mengunggah sebuah foto bang Bensi kumbang dan ada kalimat caption yang dituliskan C gak mau kalah sama adiknya, katanya persahabat ya fotonya layar biru, <laughs> cute banget nih Kak Nova. Tentunya selalu gasrek selalu membuat kita bahagia para sahabat ya. Doakan juga mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leslar dan berikutnya juga persahabat yang kita lihat nih ada postingan Bang Aril yang sedang menari nih Masya Allah ikut serta juga persahabat ya dalam acara upacara adat makin bangga semua tentunya orang-orang terdekat diikut sertakan mudah-mudahan Tentunya dukungan selalu banyak, doa baik selalu banyak dari orang-orang baik juga. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya, tetap antengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini tuh informasi di siang hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.